Apakah harga emas akan semakin tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan. Jika, kita cermati pergerakan emas sedang bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1817,75 sampai 1823,21 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1794.65, Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1823.21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1832.03. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi dua